asi asi si hati-hati gas Hai Eh, ada rem. Berani tak Berani? berani, ah, berani. Abang, memuji Diah, tuh nah, Abang Iya, iya, aman mana Hati-hati. Ambil kayu tuh. Kuat tuh, Tak mahu ada, boleh dua kali tak, dua kali tak. Ya, boleh, boleh, boleh. Di teriti besar keteknya. Walaupun besar lah. Sana, sana, sana, sana. Yang sana. Aku bawa anak aku ya. Ayo, bawa anak aku tu kakak kau bela di kau mau semua kau di bela, bela, Siapa lagi? Ugang tuh nunggu Bang, berjalan, sampai ya, ya, ya sambil tuh, telat, tuh Dorong, tuh, Pak tunggu juga Oh, lengasam lengasam Pak banyak tu kena sambut tamun tu tu? Kena kecil ha tu kena sambut tamun nah. tu? Hmm. Hmm.